Waspadai USD Swiss Franc sedang bergerak bullish. Bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD, Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91894, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91680. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Januari 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.